Menemani santai siang kalian saat ini Bang Imin akan selalu memberikan informasi terbaru Dan pastinya vitamin bahagia dari Leslar nih, persahabat, ya. Kita lihat di kabar pertama Pasti kalian warga konoha semuanya Ini happy banget pas ya Saat Leslar Ini hadir di pernikahan anak gubernur Lampung Masya Allah Abang El. Papa Bilar dan Bunda Lesti memakai baju yang senada. Ini tentunya pakaian adat Lampung persahabatnya, masya Allah. Semakin tambah ganteng dan sangat berkarisma banget dari Abang El, masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus ya buat keluarga Leslar dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan. Selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran Amin Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Masya Allah, ini baik, nempel banget ke papanya Alemong, gedean dikit, nangis-nangis nih, ditinggal papapnya kerja katanya tuh ya Emang terlihat banget ya, Abang El, ini nempel banget sama papap Bilar Masya Allah, bahagia memang tentunya kita dapatkan Ini langsung dari idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat ya kita simak Di acara resepsi pernikahan anak gubernur Lampung Bapak Arinal Ternyata kedatangan tamu spesial juga ada Bapak Ganjar Pranowo nih bersahabat ya Selaku Bapak Gubernur juga Masya Allah banget nih Tambah bahagia kita melihat Bapak Bi akhirnya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ganjar Wow, dan pastinya persahabat yang kita selalu dibikin self dengan attitude yang sangat luar biasa Perhatikan deh persahabat ya, Papa Bilar itu saliman dan cium tangan Ini yang membuat kita semakin kagum dan bangga kepada Lesti dan Bilar Untuk attitude selalu menjadi nomor satu Momen ini pun diunggah kembali oleh akun dunia Anusko Lesler. Kita simak di kalimat caption juga yang dituliskan di ungan ini Masya Allah ketemu sama Bapak Ganjar nih Jadi keingat dulu pas Papa Bi rambutnya disemir putih Banyak yang bilang kayak Pak Ganjar Eh sekarang ketemu orangnya langsung Masya Allah banget ya Alhamdulillah bertemu di acara pernikahan anak gubernur Lampung Kita makin kagum dan bangga dengan Les Lar Berikutnya disimak juga bersahabat di unggad IGSnya Dede Prawira Acara semakin heboh dan ramai ketika Bunda Lesti Kejora menyumbangkan lagu dan duet langsung dengan. Bapak Gubernur, ibu-ibu aja persahabat ya tamu undangan Ini joget yang sangat heboh banget tuh Sambil mendengar dan menyaksikan Bunda Lesti bernyanyi dengan Bapak Gubernur Lampung Makin tentunya suasana jadi rame banget persahabat ya heboh kedatangan Lesti dan Rizky Bilar Selain duet bareng dengan Bapak Gubernur Lesti pun duet bareng dengan suami tercinta Menyanyikan lagu favoritnya Wow, Masya Allah Idola kesengan kita memang selalu paling bisa membuat kita bahagia Dan semoga Lestlar semakin banyak dukungan, doa, dan support yang diberikan ya Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Ini momen spesial yang kita dapatkan saat Papa B Duet barang Bunda Lesti Kejora, dan selanjutnya kita lihat persahabat di Lesti Fashion untuk sandal merek Hermes yang dihadiahi persahabatan ya, untuk Ibu Rosmala dari Bunda Lesti. Ternyata, untuk harganya bukan kaleng-kaleng, persahabatan ya mencapai juta. 145 rupiah Masya Allah harganya luar biasa Dan Masya Allah ya Bersahabat ya Bunda Lesti Memberikan kepada mertua Kita bangga, kita bahagia Mudah-mudahan Keluarga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan semoga rezekinya selalu lancar ya. Dan mudah-mudahan juga rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.